Welcome to Brawlhalla. Uh. Gue bener ngabisin yang kamu sebelah lu. Uh. Uh. Apa kabar? Ya. Ransel, ransel, Oi. Oh. Satu Anjing bos. <laughs> itu apa? Tangkap. ini dan lempar ini. Mati. Duh, deh, mati. Nuh, oh, lagi. Main oh, main oh, oh, <laughs> Masih miss. Masih miss. Nih tangkap. Ayo. Ma. <laughs> ah. Get a roof property. <tose> Ini harus mati hidup. Ini harus mati hidup. Ini harus ngapain sih? Ini harus mati hidup, mati. Kamu dinosaurus. Gua bisa itu range start. Eh. <tose> <tose> Mama mantul ke kita Mama mantul ke kita Mama bantu ke kita Mama mantul ke kita Mama mantul ke kita Mama mantul ke kita Mantul ke kita Bang nak Baah kok dia bisa ngapa segitu Bangsat He lo dong bangsat ga ga he He he he he Hmm mamma mia NANI Tuh, kagong gitu Gak kena mulu, susah banget attacknya Stok, bro ini sampe tobat, oh. gue tiba main gini doang Tanyo Gak <tuk> lo gitu nah, Tenang, tenang, tenang Oh, sini Gak lo bisa lewatin <tuk> gua gua Iy, gue Kecuali itu ya ini bisa lewatin gue kira Musuhnya Gak lo dia sendiri Apa sih lo? Oh, udah juga Anjir Oke, ayo Aduh, kita cuman butuh gara tepat <tuk> desukoshi memai ga suru